Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Cluenya kali ini adalah hewan pemakan buah Ada tupai, ada monyet, ada ulat, kemudian ada burung nuri Dan ada kakak teman-teman, yuk kita putar sepinnya monyet or monkey kali ini kita akan membahas tentang monyet Oh ya saat ini monyet telah dimanfaatkan manusia sebagai hewan timangan atau hewan untuk membantu pekerjaan sehari-hari monyet ekor panjang adalah hewan yang paling biasa berinteraksi dengan manusia dan sering dipelihara sebagai hewan timangan Hewan sirkus atau percobaan laboratorium, ia juga permata pertama yang pernah ke angkasa luar. Teman-teman, ada juga nih jenisnya, beruk dipelihara di beberapa tempat di Sumatera dan Malaya untuk dilatih sebagai pemetik kelapa. Monyet di hutan gunung bundar menggerakkan pepohonan di siang hari, berlompatan dari satu dahan ke dahan yang lain, dan diam. Bila ada pendaki gunung yang lewat Mungkin di situ monyet hidup berdampingan dengan macan akar dan ular Di Sumatera Barat, tepatnya Danau Maninjau Penginapan bersebelahan dibangunnya dengan hutan dan monyet Dapat dengan mudah menanjakkan pohon dan memasuki teras hotel dekat kolam renang Di perjalanan naik turun ke arah Danau Maninjau Monyet-monyet luasa berkeliaran dan seperti menunggu makanan yang dilempari oleh pelancong Hingga saat ini dikenal 264 jenis monyet yang hidup di dunia Tidak seperti kera, monyet biasanya berekor dan berukuran lebih kecil Monyet diketahui dapat belajar dan menggunakan alat untuk membantunya dalam mendapatkan makanan Monyet adalah hewan mamalia dari jenis primata saat ini telah ditemukan kurang lebih 264 spesies monyet di dunia. Primata adalah ordo dalam kelas mamalia yang terdiri dari prosimian, kera dan monyet. Manusia juga termasuk dalam ordo ini. Kata primata berarti peringkat pertama. Ciri-ciri primata yaitu 1. Kapasitas otak yang cukup besar. 2. Memiliki rambut. 3. Posisi mata yang mengarah ke depan. Sehingga menghasilkan penglihatan yang lebih akurat Empat, ibu jari tangan bisa membengkok Sehingga dapat menggenggam benda dengan baik Pada umumnya, ibu jari kaki bisa membengkok Sehingga mereka juga dapat menggenggam dengan kaki Kecuali pada manusia Oh ya, ada juga loh jenis monyet yang namanya prosimian Prosimian ini termasuk golongan paling tua dari monyet dan kera Ia hidup beberapa juta tahun yang lalu Ciri khas dari prosimia adalah mempunyai ukuran yang lebih kecil dari kebanyakan kera dan monyet Dan mempunyai mata yang besar Kebanyakan prosimia mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari Makanannya adalah serangga Ada juga nih yang bentuknya kukang yang memiliki mata yang besar mampu menapak selangkah demi selangkah dengan gerakan yang sangat halus di atas dahan Yang membedakan antara monyet dengan kera adalah monyet mempunyai ekor sedangkan kera tidak Beberapa jenis monyet dapat menggunakan ekornya untuk berpegangan Seperti monyet laba-laba yang hidup di Amerika Selatan Kera memiliki ukuran tangan yang lebih panjang dibandingkan kakinya Sedangkan monyet memiliki ukuran tangan yang lebih pendek, atau sama dengan kakinya Karena persamaan fisiknya dengan monyet, beberapa jenis keras seperti simpanse dan gibon kadang-kadang disebut juga sebagai monyet Salah satu jenis monyet yang dikenal adalah monyet ekor panjang Dalam bahasa latinnya disebut Macaca fascicularis Monyet jenis ini mempunyai panjang tubuh 38-76 cm Panjang ekornya 60 cm, dengan berat badan sampai 6 kg Monyet ekor panjang memiliki rambut berwarna coklat kemerah-merahan di bagian bawah Sementara bagian bawahnya tertutup dengan warna keputih-putihan Monyet jenis ini dikenal sebagai hama bagi penduduk yang berada di lahan pertanian Asalnya monyet ini makanan utamanya adalah biji-bijian, daun, bunga, dan buah-buahan Monyet ekor panjang lebih suka hidup berkelompok loh teman-teman Biasanya terdiri dari 10-20 ekor Lain halnya dengan jenis monyet surili Monyet berukuran kecil dengan bulu warna putih di bagian dadanya Adalah termasuk primata yang hanya dapat ditemui di Indonesia Habitat monyet surili di Indonesia bisa ditemui di hutan-hutan Jawa Barat. Sayangnya monyet ini terancam punah, teman-teman. Monyet lain yang juga terdapat di Indonesia adalah monyet hitam Sulawesi. Monyet yang mempunyai ciri khas karena wajah hitamnya ini banyak memiliki nama. Jika dalam bahasa Latin disebut Cynopithecus niger, maka orang Indonesia ada yang memanggilnya dengan sebutan monyet berjambul. Monyet diji Hitam bolai atau yaki Makanan utama monyet hitam ini adalah buah-buahan seperti pepaya, mentimun, serta buah-buahan hutan lainnya Monyet ini juga memakan serangga loh teman-teman Monyet jenis lain yang juga menarik perhatian adalah monyet jepang yang dalam bahasa latin disebut Macaca Fuscata Salah satu spesies monyet dari familia Charcopita cedai yang endemik di Jepang Monyet ini sering disebut monyet salju Karena hidup di tengah kawasan bersalju Ukuran tubuh berkisar antara 50-60 cm Dengan ukuran terbesar mencapai 1,3 meter Wow, besar banget ya teman-teman Sedangkan kera memiliki beberapa jenis hewan Seperti babon, gorila, jepanse, gibon, dan orang hutan mereka suka hidup berkelompok dengan satu jantan sebagai pemimpinnya. Kera biasanya buas teman-teman dan bisa menyerang binatang buas lainnya. Sekelompok babon kadang menyerang harimau dan hewan lainnya. Simpanse adalah kera yang paling cerdas. Kecerdasan otaknya bisa disamakan dengan anak berusia tiga tahun. Simpanse bisa diajak berkomunikasi karena kecerdasan simpanse hidup di tanah. Akan tetapi kalau mau tidur baru memanjat pohon Cimpanse dapat membuat tempat tidur dari daun-daunan Hidup bergerombol sampai 8 ekor Orang hutan binatang paling langka Hanya terdapat sedikit sekali Dan hampir punah di hutan Sumatera dan Kalimantan Tangannya lebih panjang dari kakinya Dan kalau berjalan suka berayun-ayun Orang hutan suka sekali makan durian dan daun-daun lainnya. Mereka adalah kera yang paling besar setelah gorila. Gorila adalah kera yang paling buas dan paling besar di antara primata lainnya. Hidup berkelompok dengan satu pejantan sebagai pemimpinnya. Gorila jantan sangat lembut kepada anak-anaknya, tetapi sangat garang terhadap lawan-lawannya. Seringkali gorila memukul-mukul dadanya untuk menakut-nakuti musuhnya. Tidak seperti kera lainnya yang suka memanjat dan tidur di pohon, gorila banyak menghabiskan waktu di tanah. Mereka mungkin karena badannya yang terlalu besar dan berat untuk memanjat. Di balik penampakan yang menyeramkan dan buas, sebenarnya gorila adalah binatang yang lembut dan pemalu. Itu tadi ulasan mengenai jenis-jenis monyet ya teman-teman Semoga bermanfaat ya Untuk video selanjutnya teman-teman bisa menyimak Selamat menyaksikan Ha, ha, ha, ha.